Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ahlan Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya Pasti kalian udah gak sabar kan? Pengen tahu pemenang dari Lomba alan Holiday Competition Langsung aja nih, kita umumkan Pemenang dari Ahlan Holiday Competition Juara 1 Videografi Rizal Montovan. Kok bisa nggak kena sih Juara 2 Videografi Pramono 24 nah, Juara 1 Fit dakwah Rafa Nadia Sangzani Selamat Untuk para pemenang dan terima kasih Untuk seluruh peserta Atas partisipasinya dalam lomba kami ini. Terakhir kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan stay kreatif